Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK. Atau antam hari ini, Kamis, 12 Januari 2023, terpantau masih stagnan, dua hari berturut-turut. Harga emas antam bertahan di atas 1 juta rupiah per gram.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 Harga emas antam satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp 567.500 dan untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp 4.950.000. Sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp 9.845.000. Sekian harga emas untuk tanggal 12 Januari 2022.